Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh jumpa, jumpa lagi, lagi di warna, warna grafika Center. Hari ini teman-teman eh, semoga Di bulan suci Ramadan kali ini puasanya agak bolong-bolong ya dan tetap eh, semangat eh, sampai di hari eh, terakhir Ramadan ya kebanyakan teman-teman eh, itu puasa itu dari pertama sampai terakhir berarti puasanya hari pertama sama hari terakhir aja hari ketengah-tengahnya nggak ada yang puasa. <laughs> nah, Oke okay, teman-teman eh, semoga dalam aktivitasnya selalu diberi kelancaran eh, diberi kelancaran oleh Allah subhanahu wa taala. Oke. Okay. Eh, pada eh, Kesempatan kali ini Saya eh, Ingin Mengulas tentang eh, Dua aplikasi Yang Memungkinkan HP Android kita Menjadi eh, eh, Webcam ya Untuk laptop ataupun Untuk PC kita Jadi Uh, zaman now ini nggak perlu kita Sedikit-sedikit uh, Beli ini, itu, ini, itu, itu. Uh, Mungkin kita mau Mau Jadi youtuber atau apa Peralatannya Harus mengada-ngada tidak uh, Kayak saya pemula uh, Cari tahu apa aja yang Yang bisa kita gunakan Dan nggak perlu beli Yang ini kita mulai dulu nanti kalau udah udah jalan udah berhasil baru kita beli uh, jadi dua uh, dua aplikasi ini yang saya bahas yaitu uh, pertama IP Cam yang kedua Android Cam nah, kenapa saya bahas yang dua ini karena uh, saya cari-cari cari-cari dan saya uh, coba saya pelajari itu lihat-lihat juga Uh, referensi beberapa referensi dan ini yang paling mudah di diaplikasikan gitu dari mulai downloadnya sampai cara menggunakannya nah jadi aplikasi uh, webcam dari android ini ke kamera uh, ke komputer ini gunanya banyak ya teman teman ya uh, kalau yang punya laptop mungkin uh, di laptop itu udah ada bawaannya, udah ada kamera bawaannya, tapi mungkin uh, dari segi posisi atau dari segi uh, kualitas gambarnya, saya rasa nggak sebagus uh, kalau kita menggunakan HP Android kita. Nanti kita lihatlah uh, hasilnya ya. Nah, jadi uh, di sini bisa juga kita pakai untuk uh, misalnya video call gitu dari laptop kita atau dari dari apa uh, dari komputer yang kedua uh, bisa juga kita gunakan mungkin ada yang mau bikin uh, video tutorial video gitu, tutorial yang di pojokannya itu ada ada foto kita ada ada video kita gitu seolah-olah kita sudah menunjukkan bisa juga mungkin mau live streaming game bisa juga jadi nggak perlu ya beli kameranya belum perlu beli kameranya jadi cukup pakai apa yang ada enggak usah beli, beli deh ya kan nah jadi selanjutnya kita tanpa basa basi deh langsung aja kita ulas kita kita ulas kita bahas ya e, bagaimana caranya ya kita ikut deh aja kita mulai ya dengan yang pertama kita bahas tentang e, IP Cam, ya, IP Cam bagaimana menginstalnya dan menggunakannya, yuk kita lihat. pertama-tama e, kita masuk ke browser pada PC kita. kita masuk ke browsernya ya, masuk ke browser bebas mau pakai apa aja nah, di browser ini. Teman-teman ketikan IP cam. IP cam ya. Sudah dapat, IP, yang mana saja ya teman-teman yang penting IP cam ya. Nah, akan muncul Website-nya tampilannya nih, halaman dari IPcam-nya. Nah, di sini ada beberapa uh, pilihan untuk instalasi, ya. Uh, di sini ada untuk Windows, ya. Ada juga ada untuk Windows, ada untuk Apple juga, ya. Nah, karena uh, komputer saya menggunakan Windows atau kawan-kawan yang menggunakan Windows klik aja teman-teman download ya diklik setelah selesai mendownload ini Epicam kita langsung klik saja pada hasil downloadnya di sini di pojok kiri lalu eh, di klik pada Run ya pada Run pada Run diklik Dia akan menginstal, ya. Jadi, nanti teman-teman eh, ikutin aja cara-cara eh, untuk menginstalnya, ya, yang dituntun oleh eh, program di PC kawan-kawan, ya. Ya, yes, pilih bahasanya bahasa Inggris. ini kita tinggal next-nextkan saja ya teman-teman ya oke okay. kita next-nextkan saja next install seperti itu ya kita tunggu sampai proses install selesai jadi ip cam ini teman-teman ya eh, itu mendukung koneksi dengan menggunakan eh, kabel USB boleh ataupun kalau misalnya enggak mau repot eh, banyak kabel boleh pakai WiFi ini sudah selesai instalasinya ini nah, akan muncul seperti ini teman-teman kita lanjut ya HP saya di Monitor komputer ya. nah, ee, Berhubung saya sudah download Jadi ee, Saya tidak perlu download lagi nih teman-teman Jadi teman-teman tinggal Mendownloadnya di eh, Di Play Store ya Di Play Store. biasa dan biasa contohnya seperti contoh-contoh aplikasi lain dari HP di sini kalau gak ketemu cari aja i b di webcam tinggal karena saya sudah terinstall jadi saya tinggal buka nah kita buka sini nah. ini ini kamera belakang ya teman-teman ya keren kan lumayan ya Bisa untuk IP kami ini, kita bisa pakai kamera depan, e, bisa juga dari kamera belakang juga ya. Ada settingannya di sini ya, dari setting ini kita bisa atur e, orientasinya, mau portrait apa, mau landscape. Nah, juga resolusinya ya. Nah, berhubung ini trial, kita cuma bisa pakai yang resolusi rendah nih, teman-teman. Kecuali kalau yang sudah berbayar, kalau bayar itu hanya 129.000 ya hanya 129.000 e, dan kalau yang berbayar itu dia tidak ada watermark IP camnya ini nah ini untuk kamera belakang ya kita coba rubah ke kamera depan ya ubah ke kamera depan, dari sini ini teman-teman ya, dari settingan nah ini untuk kamera depan nah ini nampak saya yang paling ganteng kan lumayan keren ya nah ini nggak ribet ya jadi eh, selesai diinstal install di PC selesai install di eh, apa handphone sudah langsung connect. Jadi nggak ribet. Ya, tinggal pakai aja. Dan eh ininya nanti tergantung koneksinya, tergantung ini ya. Tergantung dari eh, jaringan wifi Anda cepat atau lambat. Ini enaknya bisa diatur-atur nih, teman-teman. Kalaunya mau belakang, terus pakai blitz, nah, tinggal dari sini saja, ya. Nah. Oke, terus mau diputer-puter, kita ambil depan sana ya. Ini kan miring nih. pakainya nah kalau kalau seandainya di sininya mati teman-teman tinggal klik aja, di aja ya nah. oke ya teman-teman ya untuk IP cam, sudah cukup teman-teman silahkan coba-coba lagi aja oke itu tadi ulasan dari saya mengenai IPCam kamera. Nah selanjutnya kita akan mengulas uh, aplikasi uh, yang kedua yaitu DroidCam. Ya uh, caranya sama juga teman-teman untuk droid cam itu kita harus menginstal di di dua perangkat yaitu di komputer atau laptop dan juga di ini di apa di hp ya pencarian pakai Google ya di Google ini kita droid cam aja droid cam PC Pilih ini teman-teman ya langsung kita pilih ini ya yang Windows Dev 47 Apps klik ya. nah di sini sudah tersedia dua pilihan install ya dua pilihan install nah di sini ada untuk Windows uh, untuk Android, yang satu lagi untuk Android dan uh, iOS support. Jadi kalau kalau teman-teman pakai HP Apple, ya, pilih yang ini. Karena saya Android, jadi pilih yang Android support. Tapi pada dasarnya penggunaannya sama. Klik. sampai instalasi selesai Nah setelah instalasi selesai diklik saja hasil hasil rintangan teman-teman ya oke sudah selesai kita lihat di selalu folder nah saya sudah beberapa kali install nih, karena mau bikin uh, tutorial ini jadi ya ini nanti seperti biasa sama dengan IP cam tadi. Diklik saja. Oke, teman-teman, uh, untuk eh uh, pengaktifan kamera menggunakan droidcam agak, agak sedikit ribet prosesnya karena di droidcam ini dia bisa connect dengan wifi. Yang nanti IP address-nya dikasih oleh threadcam-nya, uh, dan juga bisa connect melalui USB. Nah, uh, kalau menggunakan USB itu, kita harus mendebak, ya, uh, mendebak USB-nya, uh, USB, USB debak ya. Jadi, itu nanti kita harus uh, mengaktifkan. Apa opsi pengembang di, di HP kita masing-masing? Gitu, nah, caranya mengaktifkan ini USB debug nya Nanti tutorialnya sekalian, lah di video ini saya kasih tahu juga eh, kelebihannya. Kalau pakai WiFi itu ya, kita bebas aja ya, geser-geser sana-sininya gitu, cuma kekurangannya. Eh, Baterainya mungkin bisa bisa cepat habis terpakai ya untuk untuk videonya. Nah jadi kalau pakai USB ada agak, agak terbatas eh, untuk geser sana geser sininya tapi untuk baterainya aman lah karena dia dicas terus ya. Nah oke, okay. untuk mengaktifkan USB ya USB debuggingnya langsung dari ini saya dari HP saya ini saya menggunakan Samsung Grand Prime SM3G531H HP jadul nih teman-teman ya uh, mungkin kalau HP HP yang sekarang-sekarang ini sudah sudah lebih canggih mungkin lebih sudah ada langsung otomatis ya USB debaknya tapi buat HP HP yang keluaran lama kita harus harus aktifkan dulu debaknya Okay, caranya caranya dari sini ya. ini dari dari setting ya kita turunkan dari atas ini kita turunkan ke bawah terus ada tanda ini, tanda gearnya, tanda roda kita klik saja nah, kalau untuk Samsung Samsung terus turun ke bawah Ya, turun ke bawah ini saya sudah sudah aktifkan ya pilihan pengembangnya. Nah, cuma kalau yang belum Samsung itu ada di tentang perangkat ya. Tentang perangkat, diklik saja. Tentang perangkat. Nah ini nanti kita carikan ah ini nomor versi dia. ya. Ya teman-teman ya nomor versi ini versi ini dia harus beberapa kali klik gitu nanti uh, dia ada pemberitahuan uh, kurang kurang empat kali klik kurang tiga kali kurang dua kali kurang satu kali akhirnya uh, setelah itu selesai nah selesai itu masuk ke ini ya masuk ke ada pengembang di gitu. langsung keluar di sini di sistem ya. Nah, nanti di sini diklik saja. Nah, kita cari di sini menjebak USB. Ini kalau buat yang bahasa Indonesia ya gitu. Nah, kalau bahasa Inggrisnya ya mungkin debugging USB lah ya. Nah ini di, dikasih centang saja atau kalau misalnya teman-teman nggak mau repot-repot eh, mengeluarkan pilihan pengembangnya the debuggingnya saya pernah coba kemarin saya cari-cari nggak -cari dapet di di HP saya akhirnya saya download di playstore juga saya download di Play Store. ada di sini USB debugging ya. diinstal aja nanti dia otomatis nggak nggak besar kok ini cuma 1,3 mega ya bebaslah pilih pilih yang mana USB the baginya nah yang ini boleh juga nih ya ada banyak pilihan nih teman-teman ya jadi nggak kalau bingung kalau repot eh, nyari USB the Oke, okay, setelah selesai debuggingnya, ya, sekarang kita buka droid Cam yang ada di eh, komputer kita di PC kita. Nah, ini keluar connection di sini lalu di HP kita juga kita buka gradecam X nya pertama saya mau mencoba memakai uh, connect cover USB kita klik di sini lalu kita refresh nah, kalau sudah di ini muncul nih, uh, tipe HP kita di sini ya. Nah, kita buka juga yang ada di HP. Oke, lalu kita start. Nah, ini ini hasilnya tadi webcam ya. Ini yang sebelah sini, HP saya yang sebelah sini yang di yang di PC-nya nih teman-teman okay. jadi kalau untuk yang droidcamp client yang free ini opsi-opsi ininya nggak aktif teman-teman ya jadi nggak bisa diatur dari sini nah kebetulan saya pakai droid MX ya yang bayar cuma Rp50.000 nah, bayar Rp50.000 eh, itu langsung motong pulsa tuh teman-teman kalau jadi pastikan ada pulsanya 50000 ya kalau saya kebetulan pakai halo jadi dia masuk ke tagihan lah nah di disini ini sama dengan IP cam tadi. Bisa kamera depan, bisa kamera belakang itu tadi. Di settingannya ya kita bisa atur brightness kompresnya. Uh, hasil kameranya sih kalau menurut saya lebih jernih pakai dual cam. Nah, terkadang kita mau mau video kolam atau mau ini mau apa uh, ngerekam video pakai kamera depan kan resolusinya kurang bagus kalau kamera depan apalagi kamera-kamera jadul kayak saya cerita ceritanya. Uh, jadi kita bisa pakai kamera belakang itu tanpa harus ngelongok-ngelongok udah pas belum gitu jadi kita tinggal lihat di monitor saja udah pas belum posisinya kita ngelengkang akan gitu nah ini kontraknya juga bisa diatur-atur lah sesuai dengan uh, kebutuhannya teman-teman ya nah ini dia nggak ada delay nih kalau yang di webcam tadi memang agak-agak delay lah satu second lah oke okay. nah untuk audionya juga bisa kita, kita atur ya nah di sini ada juga pilihan untuk ini left. nah ngaturnya dari PC aja teman-teman saya jum, ya, jum out, jum, jum in, jum out. Saya jum in juga. Ah, Di sini juga ada pilihan auto fokusnya. Yeah. Ini untuk mirroringnya, Mirror. bolak balik ya, dari kanan ya. Ini untuk mutar. Kita mau landscape atau mau portrait. Ya. Nah di Droid Cam ini juga kita bisa ambil gambar. Yang kita rekam dengan ini klik. Jadi snapshot ya. Ini tersimpannya nanti di hardisk kita. Jadi nggak nggak menu ini memori HP kita, karena langsung langsung tersimpan di kartis. Oke, nah untuk mengatur kamera depannya kita dari sini. Masuk dulu ya. kamera ya aja. di HP kita kita pilih front kalau mau kamera depan kalau mau belakang kita pilih back kita jalan sekarang kita coba kamera depannya ya lagi ini kamera depan nih teman-teman ya sudah depan ya terangkan jadi walaupun pakai kamera depan di sini kita bisa atur brightness contohnya ini repot jadinya oke teman-teman nah itu Android Cam dengan koneksi eh, dengan koneksi kabel USB. Sekarang kita eh, coba dengan menggunakan eh, sambungan Wifi ya. Ini kabelnya nih malah melintang gini lah kalau pakai kabel. Oke, kita sekarang kita coba pakai wifi, kita cabut kabel usb nya kita cabut kabel usb nya lalu kita klik di droid gamenya sini lagi kita start untuk sambungan menggunakan wifi kita pilih connect over wifi atau dalam kurung LAN ya nah nah di sini dia minta device IP saya sudah masukkan device IP device IP-nya ada di ada di sini ada di ini kita ya ada di HP kita jadi yang ada di sini dimasukkan saja ke situ ya itu 192.168.12 nah kalau tempat teman-teman hp nya gak tahu berapa jadi kita start kita start aja nah ini ini pakai pakai wifi ini teman-teman ya gak pakai kabel kabelnya udah cepat juga kalau kita mau mau berubah ke kamera belakang kita stop dulu lalu setting lagi dari HP ya. HP setting oke nah pilih pilih kamera ya pilih kamera kita mau coba yang belakang oke pilih di ya saya okay, sudah selesai balikin lagu baru droid kita start lagi pakai yang mana itu terserah teman-teman sukanya yang mana gampangnya yang mana itu yang penting eh, kita berhemat nggak ya, perlu beli eh, webcam lagi mungkin harganya lumayan lah itu bagus untuk yang lainnya jadi eh, ketiadaan itu jangan membatasi kita untuk berkreasi atau menunda-nunda untuk berkreasi jadi dari rumah pun kita bisa tetap berkreasi walaupun sekarang lagi ada pembatasan uh, physical, ya. physical distancing, social distancing jadi kita harus work from home nah, jadi walaupun kita work from home tetap, tetap kreatif lah, apa aja lah sumber daya yang ada kita gunakan dulu oke okay, sekian dari saya semoga video-video uh, saya bermanfaat dan semoga kawan-kawan suka kalau memang suka dengan video-video uh, saya mohon bantu untuk di subscribe di subscribe ya di like dan juga uh, kalau sekiranya bermanfaat ya dibagikan teman-teman supaya teman-teman yang membutuhkan info ini Eh, uh, bisa juga sampai. Sebenarnya saya bisa berkenalan warna grafika, uh, channel, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.